baik, siapa nih, siapa nih akem bu nih, ya, si, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama lagi bersama saya Agus Agus motor Vlog Kediri. Selamat pagi juga luar bersama dulur-dulur yang sekarang lagi mau berangkat bekerja, yang lagi mau sekolah, beraktivitas. Ya, selamat pagi dan selamat. Semoga Dulur-dulur, abeh, diparingi rejeki, kelancaran, panjang umur, lahir dan batin, juga lainnya. Amin, amin, amin. Lur? Iya, wess, sarapan gung lur? Aku gimana juta sarapan ya? Jadi ini... KT beraktivitas sarapan di Siji si, si, si. yaitu yang paling utama, sarapan di Siji ini sama-sama orang sempat masak bujuannya ya tukunya, eh, tukunya segera di warung-warung hmm. ini biasa lor aku KT budal kerja saya jam setengah itu biasa pokoknya aku naikkan budal kerja mesti tak sampai ngerekam video ya. Ya, benar-benar manfaatnya nah. aku ngejalan oleh video pokoknya budal mulai kemudian mulai kerja, pejolan, apa ngeluyur kaya mesti aku ngerekam video lah Tak manfaatnya menulur gilaan lor, lor kaya ini daerah pejok atas kediri mau mendung lor mendung, campur, ngembun ini cocok, itu dolan, tinggi olahraga, gue san lepas kok Cak. Gitu. Ya sampai motor akeh tahu lho. Ya. Sampai bu, saking mbone akeh. Ingene lho ya. oke iki aku pengen cerita lho ya. Cerita membahas. Ya lah. Video aku sandenge ya pengalamanku lah, nyeretaknya lah nyeretaknya pengalamanku aku udah ingin ngerekam rekod di eh. lah, lho di bujuku, ya reding-reding lah, tepis-tepis apa pokok jalan-jalan, ngana yang apa jenenge ini ngerani yes, jalan-jalan lah pokoknya Ben enggak pikiran enggak kacau lah. Ya ben kagosan ngene loh. <coughs> Pikir kowe ngene lur. Pikir kowe iki aku nek arek kampeth yo antoran mbok ngomongnya kowe ngomange enak-enak sawut taun-taun lur. aku kontenan ngomong ngene ya ngentanan bahan. Kok tiba-tiba aku nyari tak apa ngomong nih apa? Ternyata dia pikir aku gak mau nular, tiba eh. Ya yes, simaklah lah eh. jadi cerita nih naik kaca apa kayak? Eh. Aku begitu ngomong nengi ya, aku tuh ngelawan cara omong guys. Besok kayaknya masih tak ya omong menalah jadi kayak aku terganggu lor. terganggu omongane bojoku kadung omong wis bayana bahas iki ki-ki, kiki ngana ya ya kok ngono toh bojoku mate mate bojoku mate ngomonganku ngono lur aku ngomong, mau, orang ngomong mana Jadi kan salah loh. Aku kadang jebuh rencana pengen cerita, pengen ngomong ini, mana ya. Kadang ngomong penak-penak. terus becukur em, ngomong sama ngaku matang, Akhirnya aku, aduh, aku udah ngomong masih gagal. Gak lancar omong masih diganggu ganggu, mana Ya yes, malam lah, gak ngerti kan cara jalan nih ngomong gantian aku itu, ya aku juga kan. Aku ngomong nih sama Ri, terus, deh ganti ngomong cerita apa ngomong nih apa bahasa apa menolol. Tidak baik ya. Aku kadang ngomong, gua nggak ngomong. Ya yes, si malu gak gua ngerti orang biasa lah terus baca aku tak akan ngomong malah malah isin isin ngomong kalau aku mik mikrofonnya itu tak tak dilih ngomongan dia dia ngomong apa itu aku manut ngomongannya dia jadi aku karek nanggepi dia ngomong dia cerita apa, bahas Sopo dia isin malu lah gak pede nggak usah ngarek lagi ngomong. itu aku deh nih rekam video itu aku rado rado, iya nih nggak nah menurutku gua kacau lah. jadi yes, pengalaman cinta alami. susah ngomong banyak nana. sampai tak video nih, tak ceki tak edit, tak potongi, tangga, enak. Semu. Aku pas ngomong, gue juga ngelong-ngelong ngomong Ya akhirnya eh, eh, eh, aku Eh pokoknya sembuh Pokoknya pasrah aku Gak oleh hasil Video aku Kacau ngelong Ya eh, ini eh, pengalaman nih eh. Ya eh, sama-sama dulur-dulur sang channel eh, lah Ya nggak bisa apa mau ngomong bareng-bareng nih aku eh make bolone rencaneh di bulan masa ya apa bicorne apa aneh aku tuh di disik dice direncana dice lah masa dalam arti direncanai di jomongi karena aku ngerekam video aku ngomong sampai ante aja mbok percaya tau mau ngaku Gue nih ngomong aku, aku nyerita ini ngomong, ngomong ini ngomong Gue nabes ente ngomong aku, ceritain ente, wih, tagek Ngomong gak bobo. Ya, Jadi, kudu dikei ngomongan gue ngerisik lho Benroh ben lah, cara-cara ini -cara ngomong de, Apa pas waktu direkam ini jadi naik pada apa sih nengenai pada diomongi mau ngi, di direncanain nih kue Jadi kan, dia ngerti pas aku nengokin ngomong, ngomong nyeritakne apa Jadi dia ngerti nih naikku nge ngomong, nge ngomong mari dice. Nah. Jadi naik direncanain kue pernah nih naikku ngomong aku nyerita ini masakan kuliner dia ya ngantain ini sih aku ngeris cerita ngomong nanti ceritanya masakan ku memang agak dia ngomong ini gak direncana aku yang kau is kaya aku deh ini kadung ngomong ini lancar lah ke bujuku melu ngomong jadi ngomong bareng kene ngomong, terus, so, po, ngokne, aku, ne, nyanu, aku ngomong terus seapa segera ngomong aku jadi konsentrasi nih ngano murad narit jadi ya aku ngomong, bujuku melu ngomong berarti pasar nolakan ya dong ngomong diw-dw Ya lapangan wedet jadi kalau mau senter, Kang Pijet, tukang pijat tukang terapi apa, bapak. No? Oh, itu judulnya lapangan bus. Jika aku lewat di Eitan Lor, Perumahan Cempaka, BRT, S Pokoknya Intinya ya, Lor. Naik saman apa ngaplak mbk konco, mb adik apa mb mas apa mb keluargane apa mb bojone kuwi nah orang pengalaman sampean enggak usah gak usah langsung nerekam dhisik sampean kayak omongan dhisik sampean rencana dhisik aku lah ngomong ini, aku kan ngomong ini aku ngomong nah, ini aku samaan ganti ngomong aku samaan ganti ngomong jadi kayak arahan nah Tuh, contohnya ya aku ngomong apa wismari, omong aku, aku samaan mari ngomong aku samaan ganti ngomong kecuali samaan ngejak ngomong apa ngobrol karo aku lah kuih gantian ngomong jadi anak loro perbedaan sampe ngomong dewe nyerita ini apa aja diganggu ngomongannya perabatan pehroa milor biasa isu oe oh, eh, hati hati konsentrasi Besok mana guys? Bang Lanjut. Jadi pengalaman yang saya Pokoknya rencana disela. Komensamen niatan, dari rencana ya. Bes aku ngevlog, ya sampean kae Pertama, memang aku nek nyeritane aja sampean ganggu omonganku ya. Aja sampean potong. lah Kecuali ngawadewe ngobrol bareng. Berarti nggak ngobrol bareng kan saling tanya jawab kan. Tapi nek cerita wis gitu nah. Cerita kan saya ngomong salah sisi nyeretani sampai entek. Kau jualin kok, ceritanya pirang nganung nih ya. Jadi si potong gak apa-apa. Pokoknya ngentek nih, apa maneh. Si <coughs> Pokoknya sini nih, sentiongong nih. Kita potong gak apa-apa, po, po. kan taekwon. Kami matang kan pengen ngomong kan alure kan panggah kue ceritane sendiri omong nih tapi terbatas nggak apa-apa sendiri tane ki, kami lu ngomong nenggak apa-apa apa motong omongan tapi kan sendiri omong panggah bangga kuih, jadi kau terus nerus neng nerus neng kue sila warung daerah. Harus neterusnya santeran. Iya, aku lewat Persawahan. Rawa Amir jalan cilek sawah. Sayang jalannya cilek, jalannya ombo. Rong aspal eh, lagi nih. Pak lewek kowe naik, nanti kesimpangan bahaya lor. Tegungan kowe man. Leh jalan aspal lagi loh, me. Tak terak, eh, tak terak. simpangan, geser pangan, eh, nonok, nonok, nonok, nonok, nonok. Bagaimana saya belajar dan belajar dan Pak Raja wafat, eh, selewat benci, aku lewat ini arah rono yang pelan pelan gue sampe ngerasa so. pelan apa rumah sakit lho rumah sakit gambiran apa praktis lalil sengnyar yang baru itu kan jadi lari mencih mencih ngerongguk mencih aku tak diri jadi ini aku marah aku terminal baru Terminal anyar gue Kok Terminal anyar sih Keliru nih gue ngomong Terminal Awas Terminal Awas kan gue pertigaan nah Gue naik arah Ngalor terus kan Daerah Baptis Kayak pertigaan tuh Baptis. Tapi narang arah ngitul Gue masuk Kencik Ngerongguk Kawasan Kencik lah Yoke, ya kan lagi, lah kayak kayak lalu nih listrik ya, jadi etane rumah sakit gue pak, ngano pak lalu, oh, gue dibangun bangun ngono perumahan ya, kayaknya laporan hingga pedan bawahnya, gue san. sejuk sepi gak polusi nah ini kanan jalan ini PLN lho. PLN ya, nge, aku jalan nge truck dulu yang ngemot semen yang ini ngoleh nesa arit Berarti olehnya jam 6 mang ya. udah jam enam muat, nah ini lepas jam itu lor. Nah, kantor spln, nah itu samper listrik, gue nah, listriknya nah, rona terus. rumah sakit lor ke, ke baru lor rumah sakit eh. anyar rumah sakit naik kiri jalan ke perumahan permata i permata biru bias sering aku jalannya permata biru yang naik ngaben saya ke gara-gara kasus korupsi seng juga sembarang dilarang nih aku tahu les barang ya ngeles di politiki apa jadi kita didawak-dawak nih lorga plan bayarnya larang didawak jawab nih nah perumahan permata biru. Aduh. Permata biru. Nah, terus lapangan mang, Lapangan. itu Nah biru jalan ya kurang rono deh tak kira killer Oke uh, nah di perapatan hati-hati lor iri-iri sama renat Bu antar belum nih Nah gini Ini tuh terus benci-benci yang paling ngelor laretan. Ini sekolahan. Sekolahnya ya baru Mungkin setahun 2 tahun <laughs> Sekolah SMP TS ya. Telah negeri. Eh bakul dengaran bakal tempe-nec tempe-nec siakah rodaan biasanya yang main entak kena arah nganan benci ke luar saman roda rapatan bang cue lampu merah ya kue luar pas tembusnya kena gitu Oke. Oke, baru ya, Lur? Wes daerah ini area perumahan Permata Pelangi. Oke, nah, Kapuro. Genara, nganan tong yang bengceng rongo perabatan biara, arah nyeret nyambetet Yowis, Ya wes ya di iki delongkas aku wes ronggo niki guys mas mbetet yo pokoke siji ya kafe kan awake kan butuh belajar lho nah butuh belajar Belajar jadi youtuber ya, ya, ya, ya, SKP, ya, Mbok Pamula, Mbok Westprepesona, youtuber lawas. ya, sendiri, ya, ya, mesti aneh, yang salah, aneh, yang keliru, mesti aneh, yang apa, lah. ya, ya, KPG, hati-hati, ya, belajar terus, menerus, boleh ide-ide kreator yang bikin, ya, pengen tambah wawasan, bunda, lalu, ya tambah wawasan nah, gimana? ngomong aku ngomong dirumaknya gak pernah apa pernah? Yo, apa nyinggung apa orang? yoo sempronanya sengakweh Yo, gimana? sekedar Allah ya ngobrol ngobrol di jalan ya nyerita nih pengalamanku dengih dengih ya mesti dia luput salah lah, keliru ya sebagai sempurna ini sangat wakil ya lor hmmm sempurna ini sangat wakil jadi video ini cuma video, video, video hiburan kalau Rony, ya mungkin ne, omonganku anak sampai anak kemasukan, ya sampai simpan Baik, Pak. Mau gak mau dirungkak nih, gak gak nih, sungai. ya saman kuak kawo kolor. -kaw, iya, yes. senengnya video-video hiburannya no. nyata. Yes, ngono ya lor. Pes pokoknya, cici semprone sengoa. Oke, ya, yes, aku pamitan di se- assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Terima kasih, motor subuh kapesok mendelok videoku ya muka-muka terhibur kehidupanku ndak jalanan jalur lor ya yes. sudah lor